Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube video kitchen di video kali ini aku mau share bikin sambal goreng hati ampela ini versi tersimpel ya jangan lupa tonton videonya sampai selesai bismillahirrahmanirrahim yuk mari kita masak di resep kali ini saya menggunakan 1 kilo kentang dan 5 pasang hati ampela ya bumbu-bumbu yang perlu kita siapkan untuk resep lengkapnya ada di deskripsi ya teman-teman pertama-tama cuci hati ampelanya ya pastikan kita mencuci sampai bersih kalau aku sampai berulang-ulang kali kayak agak ngeri gitu kalau nyuci hati ampelanya nggak bersih ya teman-teman Kemudian didihkan air panas, tambahkan daun jeruk, daun salam, setengah sendok teh garam, ini aku pakai daun-daunan ini untuk mengurangi bau amis pada hati ya Kemudian kita masukkan hati ampela yang udah dicuci bersih, di air mendidih ya teman-teman sama goreng hati ampela ini sebenarnya kan masakan legend banget ya untuk masyarakat Indonesia Jadi setiap keluarga tuh punya resep mereka sendiri-sendiri Nanti kalian komen ya di kolom komentar resep yang kalian punya Nah untuk hati ampela ini kita rebus sampai benar-benar mateng ya Sampai hati ampelanya empuk Kemudian ini bisa kita tinggal, kita tinggal ngupas kentang untuk kentang kita kupas Setelah kita kupas bersih Kita rendam di air Ini tujuannya nanti biar kentangnya ini nggak menghitam ya Setelah semuanya dipas Kemudian kita potong-potong Untuk memotong kentang terserah kalian Kalau potong dadu-dadu Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung Bantu subscribe ya Biar aku lebih semangat upload video tiap hari Terima kasih sebelumnya kemudian kita cuci kentangnya sampai bersih ya teman-teman sampai airnya ini bening gak keruh lagi kalau aku sekitar 3 kali dicuci Kemudian, kita goreng kentang di minyak yang panas. Ya, kita goreng sampai kayak setengah kering gitu. Setelah kecoklatan, kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kita sisihkan dulu, ya. Lanjut ke hati ampela yang sudah kita rebus, sudah mateng, sudah empuk, jadi kita tiriskan untuk hati ampela. Kemudian, hati ampela ini siap kita potong, ya. Ini sesuai selera aja, potongnya. Kalau aku sih, asal aja, ini asal kecil-kecil aja, teman-teman. Kemudian untuk bumbu ini lengkuas sama cabai rawit enggak aku blender ya teman-teman Siapkan minyak yang panas kemudian bumbu yang di blender kita tumis Ini masak bumbunya sampai harum ya teman-teman Kemudian masukkan lengkuas, daun jeruk, daun salam. Ini biar makin harum ya, teman-teman. Biar hati ampela kita enggak amis, kita tumis lagi bumbunya. Pastikan benar-benar matang untuk bumbunya sampai harum. Masukkan hati ampela yang udah kita potong, kemudian masukkan juga kentang. Nah disini sebenarnya untuk masakan kita ini udah matang semua ya teman-teman. Kita tinggal ngeresepin bumbunya aja. Kentangnya tadi udah kita goreng, hatinya juga udah kita rebus, bumbunya juga udah matang. Tambahkan cabai rawit, ini sesuai selera ya teman-teman. Kemudian garam, penyedap, gula aren, aku pakai gula aren. Ini gula pasir biasa juga nggak apa-apa. Tambahkan kecap juga. Saat ini sampai bumbunya meresap, jadi nggak perlu terlalu lama, ya teman-teman, karena udah matang semua. Tinggal ngerespin bumbu aja biar masuk gitu ke dalam hati ampela dan kentang. Ini udah matang, ya, jadi siap untuk kita sajikan. Ini dia sambal goreng hati ampela, kentangnya udah matang. Ini versi tersimpel, ya teman-teman. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.